Dan saudara-saudara di Yudea mendengar Bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah Ketika Petrus tiba di Yerusalem Orang-orang dari golongan yang bersunat Berselisih pendapat dengan dia Kata mereka Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat Dan makan bersama-sama dengan mereka tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya. Dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku aku, Bangunlah, He Petrus, sembelihlah, dan makanlah. Tetapi aku berkata, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah. Sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi, untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai tiga kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, tiga orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari kaisarea, lalu kata roh kepadaku. Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang Dan keenam saudara ini menyertai aku Kami masuk ke dalam rumah orang itu Dan ia menceritakan kepada kami Bagaimana ia melihat seorang malaikat Berdiri di dalam rumahnya Dan berkata kepadanya suruhlah orang ke Yope Untuk menjemput Simon Yang disebutnya Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah roh kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Jadi jika Allah memberikan karunianya kepada mereka Sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus Bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu Mereka menjadi tenang Lalu memuliakan Allah Katanya Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiochia. Namun mereka memberitakan injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Sejumlah besar orang menjadi percaya balik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersuka bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan roh kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar hal itu terjadi juga pada zaman Claudius lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus.